Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are fine Halo anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Kita bertemu kembali dengan pembelajaran tematik di kelas 5 Pada tema 2 Subtema 1 Pembelajaran ke 1 Kita akan belajar tentang Sistem pernafasan pada hewan Sebelum kita lanjutkan Pelajaran kita pada Kesempatan ini Ayo kita membaca bersama Dayu dan ikan hias Dayu Memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akwarium Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya Dayu juga rutin membersihkan akuarium Lalu mengganti airnya dengan air bersih Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Dayu, marilah kita belajar berikut ini. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang alat dan sistem pernafasan beberapa hewan Nanti kita akan mempelajari hewan cacing tanah Kemudian juga ada hewan insekta atau kelompok serangga Ada juga nanti hewan ikan, pisces Kemudian kita akan belajar juga hewan amfibi Bagaimana alat dan sistem pernafasannya Hewan reptil Kemudian kita juga akan belajar tentang Pernafasan hewan burung Kemudian juga kita akan pelajari Tentang sistem pernafasan beberapa hewan mamalia Ayo nah, anak-anak jangan lupa Menyiapkan buku tulis kalian Catat yang perlu kalian catat Dengarkan dan fahami Hewan apakah yang tampak dalam gambar ini? Ya, ini adalah cacing tanah Ya, vermes ya Cacing tanah Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit yang basah dan lendir Berlendir ya kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Perhatikan skema dari sistem pernafasan pada cacing ya. Jadi Udara masuk melalui kulit Oksigen diikat oleh darah ya O2 itu oksigen ya Itu diikat oleh darah Kemudian Zat sisa pembakaran atau CO2 Dan uap air Dikeluarkan melalui permukaan kulit juga Nah itulah sistem pernafasan pada cacing Yang kedua Sistem pernafasan pada hewan serangga atau insekta. Contoh beberapa serangga ada kumbang, kupu-kupu, lebah, belalang, walang sangit, walang, dan nyamuk. Tentunya masih ada banyak ya contoh serangga yang lain. Nah, yang tampak di bawah ini adalah lebah. Tampak gambar ini adalah lebah-lebah termasuk salah satu serangga. Ya. Alat pernafasannya berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Percabangan trakea itu disebut tracheola. Percabangan trakea disebut dengan tracheola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut spirakel. Ya. Jadi Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kesimpulan dari serangga yaitu bahwa alat nafasnya berupa trakea, lubang pernafasan pada serangga disebut spirakel yang terdapat di samping kiri dan kanan perut udara pernafasan masuk melalui spirakel menuju ke trakea kemudian ke percabangan trakea yang disebut dengan tracheolus nah, ini adalah ikan ya sistem pernafasan ikan ikan bernafas menggunakan insang Nah, itu yang berwarna orange pada gambar. Ada empat lapis itu. Itu adalah insang, ya. Insang. Letak insang ada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Siapa yang pernah memegang ikan? Ya. Nah, di sisi kepala ikan, kanan kiri. Itu ada benda yang berwarna orange ya. Nah itulah yang dinamakan dengan insang Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau oper Jadi fungsi insang pada ikan atau pisces Pertama yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kedua, tempat pengeluaran garam-garam Yang ketiga, tempat penyaring makanan Itulah fungsi dari insang pada Pisces Berikutnya, kita akan belajar sistem pernafasan pada hewan amfibi Apa sih yang dimaksud dengan hewan amfibi itu? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Ya, jadi nih contohnya. Nah, apakah ini? Ya, kata itu termasuk hewan amfibi karena kata hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, ya, saat masih berupa kecebong. Kata hidup di air, ya kecebong. Kalian bisa meli pernah melihat ya kecebong itu hidupnya di air, di dalam air, dan bernafas menggunakan insang. Ya, insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. katak dewasa, ya, katak dewasa hidupnya di darat, ya. Sebagian besar hidupnya di darat, bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru katak dewasa terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan ya, Jadi kata dewasa, selain bernafas dengan paru-paru, juga bernafas melalui kulit Permukaan kulit kata selalu basah, agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara Selanjutnya kita akan membahas tentang Sistem pernafasan pada reptil, contoh binatang reptil ya, ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Tentunya masih ada lagi yang lain ya. Nah, di sini Ustadzah memberikan contoh gambar apa ini ular ya? Ini adalah gambar ular. Nah, ular. Memiliki paru-paru Jadi Untuk binatang reptil Bernafasnya Menggunakan paru-paru Jadi udara Mengalir Dihirup melalui hidung Kemudian masuk ke batang tenggorokan Dan terakhir paru-paru. Ini adalah sistem pernafasan pada reptil. Berikutnya kita akan mempelajari sistem pernafasan pada burung atau aves, ya. Nah, coba diperhatikan dua gambar burung ini ya. Dua gambar burung ini. Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar ketika kantong udara terisi. Di sebelah kanan itu ketika kantong udara kosong, paru-parunya yang terisi. Ya, posisi paru-paru dengan kantong udaranya bisa kalian perhatikan. Nah, kapankah kantong udara terisi, kapankah kantong udara kosong? Nah, Sebelumnya kita perlu tahu bahwa burung atau aves itu bernafas menggunakan sepasang paru-paru Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas Selanjutnya Udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang dan disimpan di kantong udara. Saat terbang, Burung tidak menghirup udara Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru Jadi kantong udara burung itu berfungsi sebagai tempat menyimpan udara Ya, diingat anak-anak ya Ketika terbang itu tidak menghirup udara karena Iya, karena kantong udaranya sudah penuh dengan udara sebagai tempat menyimpan udara Kantong udara juga membantu Mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar Dan memperkeras suara Yang terakhir Kita akan membahas tentang sistem pernafasan mamalia Nah apa sih mamalia? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Perlu kalian ketahui, hewan mamalia itu terbagi menjadi dua. Yaitu mamalia darat, contohnya kambing, sapi, kerbau, kuda, dan mamalia air. Contohnya adalah paus, duyung, lumba-lumba. Nah, kita kita bahas Mamalia darat Nah ini salah satu contoh Binatang mamalia darat Udara masuk ke dalam Melalui hidung ya. Kemudian Masuk ke batang tenggorokan Dan yang terakhir Di paru-paru Jadi untuk mamalia darat Pernafasnya menggunakan paru-paru. Sedangkan untuk mamalia air, nah, kalian sudah pernah melihat ini ya, binatang apa ini ya? Ini di Siwut Jakarta juga ada ya, yang sudah pernah melihat. Oke, hidung mamalia air dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air menyelam, katup akan menutup. Saat mamalia air muncul ke permukaan air, katup membuka. Saat itulah mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Apakah mamalia air ini alat pernafasannya? bernafas menggunakan paru-paru. Oke anak-anak. Don't forget to pray on time, don't forget to read of Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.